Terakhir deh. Eh Diki, Diki, Diki silakan. punya pandangan berbeda atau serupa. Uh, selamat malam semuanya. Uh, perkenalkan saya Diki, biasa dipakai Diki. Uh, saya tidak sharing, cuma mau bertanya kepada mas-mas dan mbak-mbaknya yang apa uh, lebih senior ya. yang seniman orde baru gitu. berharap mendapat jawaban yang subjektif yang berasal dari pengalaman sampean sehari-hari Saya secara pribadi bingung dari generasi mana mungkin Millea atau apa gitu, enggak tahu Yang saya tahu tentang reformasi, saat itu masih SD Orang ribut ribut TV, terus saya bilang apa itu apa? Ya itu anak-anak masih tidak tahu kuliah Terus mereka ribut ribut pemerintah. Ah dua tahun kemudian nama daerah kami diganti dari Dian Jaya jadi Papua oh. uh, mungkin itu ada hubungannya gitu ya Pak. Uh, saya ingin bertanya kepada Mas-Mas dan Mbak-Mbaknya, ketika anda melakukan aktivitas anda dengan pengalaman sehari-hari itu kan seperti ibaratnya petani menabur benih gitu ya, menanam sesuatu. Uh, menurut pengalaman anda-Anda Sejauh mana itu berhasil, itu tumbuh Itu tumbuh dan dan uh, Memenuhi mungkin eks ekspektasi anda uh, Atau Sejauh mana itu berpengaruh uh, ke dalam situasi yang anda hadapi saat itu Artinya, nah kita tidak tahu mungkin benih itu diinjak orang orang Dimakan hama atau kena badai atau tidak pernah tahu artinya Uh, mungkin anda bisa mencari pengalaman bagaimana sejauh anda, pergerakan yang anda bikin itu uh, menghasilkan sesuatu yang saya pikir ini secara pribadi buat saya, saya ingin dengar karena uh, hal reformasi mungkin 20 tahun lalu kita sebut di Tanah Jawa tapi di Papua itu masih diperdebatkan Sementara ini kita butuh sebuah perubahan bentuk yang kami pikir bisa sedikit memihak kepada kami uh, Artinya dalam bentuk lain, reformasi di Papua itu masih berjalan nah itu menjadi pertanyaan saya, saya yang kedua kepada mbak mbak dan mas masnya apakah reformasi itu masih perlu kalau perlu apa saran anda buat kami yang generasi apa ini milenial milenial milenial gitu terima kasih itu saja silakan uh, jawab aja silakan coba uh. baru. Uh eh Begak Begak Saya itu nanya ke saya <ll Teen> Dan saya harus jawab Saya itu orangnya sinis sama diri saya sendiri Tapi di, kalau dibilang <considerable> Berhasil Enggak pernah berhasil Saya bilang saya enggak pernah berhasil Dari proyek-proyek atau karya-karya yang saya buat Atau kegiatan-kegiatan yang saya buat Saya selalu merasa Enggak berhasil Jadi biar lain aja orangnya. <SILENCIO> Tapi kalau memang uh, uh, mungkin mungkin ya bisa di yang di, bisa dijadikan apa ya pijakan atau gitu itu sebenarnya yang paling sederhana apa yang pernah saya lakukan di di, di tahun agustus dan Jadi itu sebenarnya hal yang sederhana. Tidak butuh turun ke jalan gitu. Dan uh, tidak membutuhkan dana yang besar gitu. Tapi membutuhkan Apa ya? Keinginan atau kemauan dan Keberanian untuk Untuk apa ya? Mem Membongkar Pemikiran-pemikiran atau tatanan-tatanan yang sudah mapan gitu. Jadi Hal mau seperti yang saya bilang tadi, mau bikin musik itu harus harus punya keahlian kahlian menggitar atau menulis lagu. Jadi keharusan-keharusan ini ya ya udah dikesampingkan di saja. Dibikin apa ya seni itu sebenarnya kan gampang. Ya, kalau kalau itu benar-benar datang dari tubuh hati ya, dan kemauan ekspresi itu kan sebenarnya segerang nggak perlu tanya seribu orang baru, nggak perlu tanya kurator-kurator gitu nggak penting itu mereka semua. Kalau ya, kamu bisa, ah, aku pengen menyanyi, nyanyi baik, nyanyi aja, suaranya jelek, ya nggak apa, apa, gitu. Kayak gitu, hal-hal seperti itu yang bisa bisa dimulai, gitu. Oh, nggak ada infrastrukturnya, ya bikin sendiri. Seadanya nggak apa-apa, gitu. bikin aja dulu. Dan kemudian kalau nggak berani sendiri, Ngajak temennya, ya kan, temennya. Seseorang yang lain, jadi pemerintah tatanan-tatanan yang sudah mapan mungkin yang ada di Papua gitu. Dan nggak ada akses itu, yang ada aja di bawah gitu. Pokoknya ya, ya itu yang, yang mungkin perlu, di, yang perlu diperjuangkan gitu. Bagaimana itu, tatanan itu dibongkar, dibongkar, bikin, bikin sendiri aja gitu. Kayak gitu, nunggu ya dari pemerintah. Jangannya dari pemerintah. Dari Pak De itu enggak ada. Ya Jadi ini urunan PASE gitu. <tuk> Halo, berikutnya, mungkin uh, untuk mengakhiri diskusi ini kita bicaranya jangan terlalu terlalu sehat enggak ya? <tuk> enak. tadi Pak, saya kira pertanyaan nih yang pertama sangat menarik benih-benih uh, oh. apa aja sih yang sudah kalian coba sebarkan? Dan apakah ada yang tumbuh dan ada yang teringgal <coughs> yang hilang, gitu jadi keberhasilan dan kegagalan Oke okay, saya bicara tentang dokumenter ya, karena sebelum saya berdokumenter ini uh, Yang waktu sebelum reformasi itu, dokumenter tentang perpaganda orang peta Selalu digunakan sebagai perpaganda orang peta Makanya waktu saya keperpegang FFD waktu itu, juga yang saya tak sasaran dengan karena SMA, SMP Karena yang kuat -kua itu sudah terkomunikasi dengan bahwa perpaganda itu perpaganda Itu gak bisa Susah-susah banget. nanti ya. saya masuk ke anak-anak yang uh, SMP SMA itu. Saya masuk ke TV itu, Menter film kayak gitu Yang kemudian mereka Setelah mereka menonton Oh ternyata ada guan itu menarik ya Ada, ada yang ada ceritanya, ada yang Kayak film fiksi, ada yang Orang kayak segala macam. Mereka mulai senang Masuk udah daftar, jadi ketika mereka kuliah Mereka daftar jadi founder Tambah senang kemudian mereka jadi pengurus Ada yang jadi filmmaker kemudian Nah buat saya itu gak banyak tapi setidaknya ini menghasilkan orang ah. anak-anak baru itu yang kalau itu loh, di lo sampai sekarang mungkin beberapa komentar listnya gak banyakin gitu. tapi hmm. uh, apa yang dilakukan FBP setidaknya membuat orang mulai mulai komentar itu mungkin ada beberapa ratus orang yang tertangani sih melihat komentar FBP saya gak bisa bilang uh, jumlahnya banyak gak tapi setidaknya orang mulai berubah Pandangan terhadap dokumen kan, buat dokumen itu dari mulai propaganda dari itu, saya udah kompetasi lagi itu. Jadi itu sedikit demi sedikit, tapi setidaknya itu ada ada ada hasilnya ya harus terus Terus satu lagi terkait dengan seni itu kan kita kadang kita ya memang di Indonesia mungkin belum bisa berhubungan kompeten ya. Ya sudah kayak pengen siapa? Oh kita masih tuh apa? Iya sama apa? Yakin sama? Bimbingnya segini juga Membunyai juga segini juga Dan ting box, ting off box itu sih yang penting sih sebenernya Ya, baru-baru saya Kalau bisa oh, saya, saya tidak berani mengatakan kalau saya menanam ini Karena saya datang ke uh, kesenian, lakangnya juga ada dan juga ada banyak tanaman Dan juga mungkin ada bibit lebih baru Mungkin saya bagian dari budi yang kita lebih tercubung Iya kan tapi mungkin kalau analoginya itu, saat ini saya, ah, apa namanya, petani yang ngurusi tanaman-tanaman dan tegung itu. Wah ini rumputnya, sampingnya tomat, ini kan tadi tomatnya mati jemput. Atau kemudian ah, kayaknya coba lihat deh. Dan semacam itu, gitu, melihat, apa namanya, langskap, uh, langskap kebunnya seperti apa. Terus terkait sama yang tadi yang terakhir, narik banget bagaimana kalau reformasi ada di Jawa dan kemudian di Papua, itu apa namanya sesuatu yang apa namanya perubahan atau kemudian cara teman-teman Papua sendiri mendeskripsikan dengan mereka dengan mesin um, Ini sebenarnya sedang ada ob, ada obrolan di kalangan um, generasi milenial kesenian gitu. Kalau kita kadang-kadang membuat satu apa, eksperimentasi platform kecil ya, tentang pendidikan, tentang praktik atau, atau apapun gitu kadang-kadang kadang-kadang kita juga konyol juga kita membayangkan kita melakukan hal kecil ini untuk perubahan bukti yang sangat besar gitu. e, nah ini kami sendiri di Jemeti itu e, saya dan Agni dan teman-teman yang lain Alexander dan Dimas itu selalu mengingatkan bahwa eh ini skupnya kecil kita harus memang menerima publik kita kecil Meskipun tujuannya itu untuk keselamatan kita ruang kita bersama, tetapi di saat yang bersamaan ternyata kita juga punya peluang untuk mengurusi kemaslahatan kita bersama melalui koalisi sendiri misalnya. Itu kan memikirkan hal-hal politik praktis eh, yang nampaknya memang urusannya ke undang-undang, ke, ke, ke hal ini, tapi yang dibayarkan memang cukup luas dan punya dibayarkan mempunyai implikasi ke hal yang luas karena misalkan seperti hmm, tidak pelatung pendidikan alter, celi, alternatif gitu, sama halnya dengan pendidikan formal sekolah-sekolah hmm, swasta sekolah swasanya oke okay, gitu punya pendekatan ini, gitu, tapi mahal yang bisa mengakses siapa kelas atas gitu. lalu sekolah-sekolah negeri yang berterbangan di seluruh tanah air gimana nih? Karena gitu. mereka mikirnya kayak gini harus Makro dan mikro, dan itu PR, PR, PR, tapi integrasi berhasil. Oke, kalau pertanyaan yang tadi tentang berhasil atau tidak berhasil, sebenarnya saya juga belum bisa menjawab itu berhasil atau tidak berhasil, karena kalau kita, kalau saya untuk lebih meninggal, berhasil karena apa, karena dari ketidakberhasilan itu terus kemudian jadi terus menerus untuk mencari cara yang lain untuk gimana itu lebih baik lagi nah, terus uh, saya melakukan kerja uh, seni kan ada secara individu dan berkolaborasi bersama uh, warga saya nah untuk melihat itu biasanya saya melakukan um, evaluasi jadi jadi biar biarkan Uh, warga yang menilai apakah itu menurut mereka udah seperti yang mereka inginkan atau enggak. Nah sementara untuk karya individu saya lebih karena memang saya berangkatnya dari saya terinspirasi uh, lewat peristiwa-peristiwa sosial politik atau konflik algeria yang ada di sekitar. Kemudian uh, saya masuk lewat ya secara, ya itu kemanusiaan dan nyebaran pesan, jadi karya itu, itu lebih situ. karena apa? karena ingin saya ingin um, menurut saya seni itu penting ada di ada di hidup, ada di masyarakat kalau gak ada seni ya itu kaku maksudnya ya... seperti ini kaku <laughs> ya intinya gitu jadi uh, kalau saya di uh, bertanya, ditanya tentang hal itu saya lebih memilih untuk bilang gak berhasil agar saya terus untuk mencari cari, cari, cari terus ya. Oke, okay, uh, terima kasih untuk statement untuk dari pertanyaan Diki yang sangat menarik uh, Terima kasih semuanya untuk yang sudah datang di sesi diskusi yang cukup panjang ini Tadi, uh, Kowa mengingatkan kita bahwa uh, reformasi bahkan belum masuk dalam untuk pelajaran sejarah Itu juga mungkin jadi agenda bersama untuk semua pekerja seni mengingat bahwa nampaknya setiap tahun kita membicarakan soal seni dan reformasi tapi belum ada mungkin upaya bersama yang lebih solid untuk mengkanonkan itu katakanlah uh, uh, seni order baru supaya bisa dikritik juga ketika dia sudah uh, begitulah diskusi ini terima kasih, jangan lupa pesan sponsor uh, praktik seni kita adalah sebuah bagian dari gerakan kebudayaan jadi uh, kerja sama kita semua Uh, untuk publik yang degelus, barangkali bisa difasilitasi oleh Koalisi Seni Indonesia 200 ribu dapet undang-undang 100 -undang. ribu gak harus anak? ribu untuk individu, 200 ribu untuk organisasi Dan nanti kita bisa terus-menerus mendiskusikan soal kebijakan dan politik seni di KSI Terima kasih